<tuk ngelitimu> <tuk ngelitimu> ini buat kenangan kita nanti guys ya. ini kita menemukan kebenaran Ini buat kenangan nanti guys ya. Oh, oh, oh, oh, oh. Ada tuh balai rame, balai rame, balai rame, balai rame, balai tuh? balai rame, balai rame, balai rame, rame, balai enggak balai rame, balai rame, balai rame, balai rame, balai rame, balai rame, balai Kok aku tiapnya tiap kita, ya, kita bayar, tugas buat, buat tugasnya dulu. Nanti baru buat project final. Ya, siap, rekam. <laughs> nah, ini ini ya, lenggeng ya, iya, nah, <susuk> saat oh -oh. okay, oh -oh. ini. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. yang Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini kiyore. Ini nya Ini <laughs> <laughs> oh gini ya, ah, oh norak kalian manisnya. Nih nasi goreng. Karena tadi barusan ada orang yang meninggal kita dapat. <SILENCESILENCIO> oh ya buat, eh sorry, ini buatan dari teacher Ica, enak, enak kan Ray? enak Ena. kan, enak kan, Ena, iya, enak, ya enak Vi, eh lu gak makan? Kiki, enak kaki, kiki enak kan? enak nih, rasa badak. Parah rasa badak, rasa badak. Enak, enak, enak, <SILENCIO> Ena, enak ya. <SILENCIO> Ena, no, no, no. Belum pernah <SILENCIO> dia belum makan, bilang enak kayak nih HP kondom. Emang HP kondom, HP itu kondom loh. HP pertama pertama, HP kok pakai kondom? Masukin apa? Kan pelindung, kan kondom itu pelindung kan. Ya tahu pelindung HP kan, HP kan. Aku Ya penting pelindung. Keren, ki! Fotonya ki, menurut lu gimana? Ki biasa aja, <laughs> babi ya. bang cuk, kemenanya bagus. Nah. kameranya bagus, Orangnya <laughs> jilat, Orang yang fotonya Orang yang fotonya, kemenanya. <laughs> kalau kameranya, kalau kameranya, kalau kameranya, kalau kameranya, Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak, enggak kameranya, Oh cewek ini kayak mana tuh? Nih. Woi ada Bang, -bang Rafi. Apa tuh Bang? Abang makan Bang? Jadi ini si Rafi makan sehat tuh, cewek. Ini telur campur mie. Dan dibuatkan oleh Mama saya. Oh enak Bang. Enggak enggak juga sih oh, oh, wah, wah, tante, tante kiki, kiki, review ki. oh, kiki review tanaman ini guys, jadi ini, uh, ini, uh, seperti ini ini tanaman biasa dia, dia bah, tiap hari bahaya. dikasih air oleh tante. Bang Sandra tante. dia udah di sana dia kelihatan gitu tante. pokoknya dibalik situ lah ya ya, pokoknya disana jadi, tanaman ini disirap di apa yang betul-betul? iya, iya, kan sama jalan, lanjut jalan. kan gua? iya, iya, lanjut disana itu ada gedung Bukan punya saya Terus apa lagi? Sekolah ini wow. Bukan Dulu. juga punya saya Sekian dan terima kasih Bapak bentar nah, nah, ada. Ada. Kita kayak apa tuh? Kayak bikin di ngomong Eh, tuh? Eh Bapak, ngapain? Eh, jutaan orang tidak menyadari Bahwa setiap orang dapat menghasilkan 100 juta dolar dalam usaha hal -hal Tanpa keluar rumah Dan saya adalah satu-satu dari mereka Halo. nama saya Daniel Desi Indra dan saya orang very... dari uh, bisnis trading indi homo <laughs> ya, yang yeah, seperti uh. kalian ini ini adalah sekolah dan itu bukan punya saya yang dan kalian lihat oh, hey, ya, ya. gunung di sana bukan juga punya saya dan inilah ruas dari Spun bukan kelas Kisahnya Heri Abis lagi ngevok guys. Sudah orang sudah Udah tuh. Jadi ini apa bang? Ini apa? Saya takut. Kopcis gue bilang tuh. Oke ini ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini terdapat list yang akan mencukupi kebutuhan siswa di. Siapa sih? Gue juga dong. juga di sini ada makanan sederhana yang dijual di konsist. sekolah kita ini dan <laughs> yang seperti <tuk> kalian ini adalah saus dan sekok dan yang sedang kita hinggapi. selain <tuk> sedang kita hinggapi ini adalah toilet <tuk> swal. ini kalian. ada alat pembersih ada <tuk> ada ini gigi-gigi itu. Mau minum? Ya, saya donor telek, sini sini terdapat dua tipe closet. Di sini <tuk> dua. Wah, jongkok. Dan ada juga. Mari Dua WC berdiri. Ya, mari ikuti saya beli air. Teh botol. Seperti yang kalian juga, saya akan menggunakan masker bila akan masuk kerumun, tapi karena <laughs> belum, belum, belum. Seperti yang kalian juga, saya akan menggunakan masker ketika ingin masuk ke ruang guru. Namun, kamera saya dan... Entah siapalah dia, dia tidak menggunakan masker Mari kita akan menggunakan masker sebelum ke, ke ruang guru. Ayo kita bisa ya Assalamualaikum nah, Saya akan membeli botol, tapi tidak disponsori oleh botol ya Teh botol plit bayar, saya akan bilang kami kami jujur, kami jujur. membayar teh botol ini dengan dengan duit sebesar Rp5.000. rupiah. masukkan uangnya ke dalam tas berikut. ya seperti itulah keseharian saya dalam membeli air. terima kasih. aneh mah. Lavi, gua pergi Lavi. Yap. sip Eh ada Dwiki, Riki. Isinya S lagi Isinya S lagi Isinya S lagi ya Vi gue pulang dulu Vy Ya yep. yes, sip Eh ada Dwi Ki Halo apa kabar? Indahnya senja Mengingatkan pada cangkir eh sebotol teh botol di dalam botol lah iya yang kita sana ada masjid sana ada hotel okay, sana, okay. sana ada panti asuhan tempat tinggal kameramen saya <laughs> <laughs> <laughs> hey. ada rumahnya hancur eh hey, ada diki ngapain baik guys seperti yang <susur> kalian lihat Halo. sini ada, ada yang broken home saya akan <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Benet, dia sedikit kekurangan mental guys. di sini terdapat bangunan tua yang akan saya hancur yang sudah saya hancur <laughs> dengan bantuan saya ini rumah, rumah saya ini berantun berantun berantun dengan bantuan kuli kuli saya ini ada ada kuli satu kuli dua kuli tiga kuli cina <laughs> ini ada oh, yang kira, angka, broken yang home kemosi, kan? yang Pasu. sudah didanai oleh Bapaknya aku di Cina. <laughs> Sekian terima kasih. Sekian nanti. Oke okay guys, ini kegabutan kami guys. Ke gedung hancur guys. Guys. Kita kepatrai wow. Kodomo. Oh keren, keren. eh, eh. Bang. bang kerja kerja ayo kita kerja unta pilot aja bi sss loca jilo ca gi siki siki siki coba coba coba ya ya lah yang lah satu kita berdua lah satu dua tiga keren cow guys. Gesia kali ini kita kembali sama Bapak Ricky Gesia mengapa kita lagi Pak kita akan berkunjung ke kelas sebelah ayo ayo jadi kelas sebelahnya itu gimana Pak di sebelah di sebelah sini adalah kelas sepuluh oh di sini ya Pak ya, ini adalah kelas sepuluh mau masuk Pak Ah, coba masuk. saya saya saya maggie saya saya kayak oke hasilnya kami mau buat behind the scene bayar ya biar biar nanti nampak sama teacher kita kerja ya begitulah keseharian saya di kelas sepuluh ya mari kita uh, lanjut ke kelas kita. Ada satu fenomena kan itu fotografi. Kenapa namanya fotografi? Jaraknya begini. Tapi dia sedang menyender di dinding. Padahal cepat. Dan dia tidak sengaja tergeser, dan bajunya robek. Makanya aku ini dinamakan fotograf. Dan kali ini kita mendapatkan fenomena langkah itu mereka berdua ini mampar sambil nge-game. Oh, apa? Wah mau ditonjol nih. We, lu enggak lu enggak tahu aja anak, lu enggak tahu aja anak pendiam nih bawa senjata sekarang kan. Wah, Aka mampus mampus. Sekian terima kasih. Kasian kalian nak itu guys. Jadi gimana ceritanya kalau ditembak? Merikan sekali ya guys. Kedua orang autis itu. Wah parah. Wah parah. Kalian dibilang autis, wuih. Parah. parah. Wah parah. Wah. Saya. Saya. Saya tidak ikutan. Sekian terima kasih.